bagi lagi di channel anak Krisna hari ini kita berdua guys kita akan membuat rujak rujak, rujak jeruk sekalian ya kita ambil bahannya dulu guys oke okay, guys ini bahan-bahannya sudah tersedia kita akan... eh kita buka dulu ini teman ini satu okay, Ya ya ya ya, anjing guys, anjing. Ya, guys, ini anjing guys. Aku bawa anjing loh. Oh, itu kalah, itu. <tongan> Kayak nah, kita tinggal buka-buka. Kita tinggal buka-buka. Uh... Oh no no no no. Awas jatuh lagi, Guys. Kenapa, Guys? Sudah dah Guys, Guys. Oh no no no no. Guys. Ini diganti Makasih karema men <gurut> Kamu ngapain Kita buka-buka aja guys Jal Buka, buka. <tuk> <tuk> Ya lala. Jatuh Ya hey, yeah ini jadi kaget karena guys. Ini kita cobain satu. manis tuh Iya. ini anjingnya, guys ambil apa lagi ya? Oh, ke... ini ini lah. Aku mau party, cok. Bes kita akan pesta. Pesta buat rujak. Curut-curutnya nih. Aku tambah. Ya <_ machen -arto> nah, nah, Cicipin ya nanti ya, cicipin biar ya. kepedasan mulut kau. Nih nih cicipin satu tuh. Enak eh, di sini, pergi udah mau buka pintu. ini. kita coba satu kamu coba Oke guys. Okay. Ini telah jadi rezeki kita akan ngicipi please please please jangan Mana sih guys? Apa lu? Enak guys Manis. Manis, Botok, guys. Botakku gede. Botak, guys. Botak. Gaya baru guys, kepalaku gaya baru. coba nih. Coba ini. Coba ini. Oke, uh. Bedes Masak bedes Enggak ya? Banyak like, guys. Aru banyak like subscribe harus begitu biar semangat buat video guys kalau nggak subscribe nggak uh, semangat buat video Cuma cari airnya doang. Hehehe. Hmm, enak guys. Lalu enak guys. Enak. Tapi judulnya aja ya anjing saja. Hah? Hmm? Anjingnya ternyata mau minta guys, kita sah. kasih sedikit ya. Ini anjing, baby baby. Ana Look at man. videonya cuman segini aja guys di sampai ini kita tutup dulu jangan lupa subscribe loncengnya ditekan like oke okay? oke okay?